Oh ini dia kreps, kreps di SD Sukatani. Eh, yang jualannya nih, aduh, tampan. Ini ini toppingnya rasa apa aja bang? Ada macam-macam topping bang. Uh, ini porsi berapa ini? 2000 aja. 2000 Oreo. Oreo. Uh, ini rasa Oreo nih. Tadi Ada rasa itu, nih, rasa keju. Keju mau keju. Itu pakai apaan, Bang, tuh? susu-susu oh itu susu oh pakai cafe Hai, hai, pakai bang hai, bang Bang hai, hai, hai, hai, hai,